Yeah. Mm -hmm. Kita nah, habis dari buku Rimmel bersiap-siap Budak Simpang 3 Perlu kami permaksikan yang naik ke atas betas Rokoknya diparkir atau dimatikan terlebih dahulu demi yaitu kelanjaran-kelanjaran kita pasang kemarin Rico Rimmel, sekali lagi Kalau tidak ada, kau pinjamkan dulu. tidak ada kan? mikirin dulu. tolong rokoknya diparkir atau dimatikan terlebih dahulu sebelum kami lakukan pentas. lagunya, lagu. bukan, tidak setia. Yes! 3 tiga atas nama Budak Sifam tiga kami persilakan para saya bersama Wigrau perlu kami informasikan kepada para tamu undangan kasus tersita akhir tunggal bahwa lamaran sudah menikus ya tentunya kita tidak ingin acara ini berhenti sampai di sini kami berikan sekali lagi silakan untuk menghubungi meja panitia personel dari Budak Rimbu. So I <SILENCIO> ya. ah, <SILENCIO> yang bawa rokok lagi hati Gerimu, hati jangan jangan Up and roll, up and roll, up to the B two. Sorry! Semoga berbahagia, selanjutnya kami panggil, Kalut kejam, aku Rekam. Nenek, Gempelir, Sungai Jatot. Selamat datang. Malikai dari Air Manta. Bro